Aku sudah berusaha sebisa mungkin Dan memberi apa yang ada Demi membuatmu bahagia Berulang kali aku katakan Aku bukan manusia yang berkeliling harta Dan kau memiakan Seolah-olah kau menerimanya Tapi pada akhirnya Kau pergi begitu saja Tanpa rasa bersalah merobek asa yang sudah terpetak dan tertata rapi dalam ruangan imaji. semua usahaku sia-sia. waktuku habis terbuang. pada akhirnya bukan hanya waktu.